Hai, selamat datang di channel ini. Saat ini, banyak orang mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Namun, melamar pekerjaan tidak semudah itu. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar kamu dapat melamar pekerjaan dengan baik dan berhasil. Pertama, pastikan kamu mempersiapkan dirimu dengan baik. Periksa kembali CV atau resume MU dan pastikan tidak ada kesalahan ketik atau informasi yang salah. Selain itu, pastikan juga bahwa kamu telah menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti surat lamaran, ijazah, dan sertifikat. Kedua, pilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuanmu. Hal ini akan membantumu untuk lebih termotivasi dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang kamu cintai. Ketiga, jangan lupa untuk mencari informasi tentang perusahaan yang kamu lamar. Pelajari sebanyak mungkin tentang visi, misi, nilai-nilai, dan budaya perusahaan tersebut. Hal ini akan membantumu untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut cocok denganmu dan kamu cocok dengan perusahaan tersebut. Keempat, buat surat lamaran yang menarik. Surat lamaran adalah dokumen yang penting dalam melamar pekerjaan. Pastikan surat lamaranmu menarik perhatian dan mampu meyakinkan perekrut bahwa kamu adalah kandidat yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Buat surat lamaran yang singkat, jelas, dan fokus pada keahlian dan pengalamanmu yang relevan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Kelima, bersiaplah untuk wawancara. Jika kamu diterima untuk wawancara, pastikan kamu telah mempersiapkan dirimu dengan baik. Pelajari tentang perusahaan, posisi yang kamu lamar, dan pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan diajukan selama wawancara. Bersiaplah untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan tegas, dan jangan lupa untuk menunjukkan antusiasme dan motivasi MU untuk bekerja di perusahaan tersebut. Terakhir, jangan lupa untuk follow up setelah melamar. Kirimkan email ucapan terima kasih setelah wawancara, dan tanyakan tentang keputusan rekrutmen setelah waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan antusiasme MU dan menunjukkan bahwa kamu serius dan tertarik dengan posisi yang kamu lamar. Itulah beberapa tips cara melamar pekerjaan yang baik. Selalu ingat untuk mempersiapkan diri dengan baik, memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuanmu, mencari informasi tentang perusahaan, membuat surat lamaran yang menarik, bersiaplah untuk wawancara, dan follow up setelah melamar. Semoga tips ini membantumu dalam melamar pekerjaan yang kamu inginkan. Terima kasih sudah menonton.